Cantik itu membuat cinta atau cinta itu membuat cantik? Gara-gara cinta itulah orang menjadi cantik Karena kalau cantik itu relatif Gara-gara cinta itulah orang menjadi cantik Dan cinta itu letaknya di hati Kalau sudah ibu sentuh hati bapak itu Tak perlu dagu ibu lancip, macam dagu kambing pun cantik ibu ternyata <tik> Kalau dipeturunkan ini, oh, makin tua makin bergerun tambah lagi Makin tua makin turun, dia bertahan paling cuma dua bulan, 6 bulan dah Habis itu hidup turun, dagu turun, arti kalau mencari sapuli dia lagi Người